Welcome to my channel, Rainbubble. Oke, okay guys, jadi hari ini kita mau um, bermain Liao dan kita bakal ngikutin dia ke rumah sakit. Oke, okay guys, jadi, wah, ini Liao, kenapa dia? Kenapa? Oh my god, jadi muka Liao kok jadi? Jadi ini jadi jerawatan gitu, guys, ya ampun, guys. Gimana dong dia udah mau pergi kerja guys dengan muka begitu pantas dia sedih guys Embrace guys, malu guys By the way guys ini karena mukanya berjerawatan gitu guys Karena saya menggunakan mod yang satu ini Jadi yang namanya slice of life Jadi di mod ini kita bisa banyak sekali Bisa sosial media, bisa post embracing work, post embracing selfie, post breakup, post... About feeling embrace day gitu ya, jadi ada sosial medianya gitu guys. In post about at uh, UU. Uh, uh, uh, post about embracing day, oke okay, kita lakukan sesuatu deh. Langsung happy dia guys. Uh, terus by the way mukanya ini kita bisa menggunakan skincare. Jadi kita one time treatment, coba ya guys ya. Wah, mukanya langsung lagi masker, guys. <girly> ya ampun, padahal dia udah mau kerja, loh, guys. Oke, okay, by the way, kita suruh maminya. Oh, maminya, maminya kenapa lapar, guys? Dia bentar, mak. mak, bentar, mak, bentar ya. Uh, ini ya udah mau pergi kerja, jadi mami bikin makanan yang gampang-gampang aja ya, supaya ya bisa bawa ke kantor itu kalau sempat. Oke okay, kita suruh maknya bikin ini guys, guys ini toaster. Uh, jadi ini fancy function toast functional toaster yang bisa digunakan uh, kita bisa tos banyak sekali sekali roti rotinya. Oh so, eh, ini kenapa James masuk? Eh James salah tepat tidur. Ya ampun. Wow. Wow, Lia mempunyai 150 followers, guys. Wow, keren. Jeans kamu kenapa tidurnya di? Ya ampun, ini bingung banget sih. Kok tidur padahal udah udah ini dia. Wow, dia udah mau kerja. Yau, yau. Ayo ya, lakukan cepat, yau, nanti nggak sempat nih, yau. By the way, kita suruh Lia wah, nggak mungkin pakai gitu kerjanya dengan masker gitu kan? gimana uh, ya mandi dulu oke okay, blendernya udah oke okay, langsung mandi aja tambahin hygiene oke okay. terus kita tungguin si mami bikinkan toaster maunya pa kamu lagi ngapain pa oke okay, maminya lama banget sih cepat ma udah itu ma bikin lagi uh, makanan soft dinner buat eh soft dinner soft breakfast buat satu keluarga gitu guys ya Eg and toast, oke, okay. oke okay, ma cepat ma, oke okay, kita tunggu guys. Jadi sekarang lagi bikin tosternya guys. Nah guys, kita tunggu makanan tosternya. Sembilan, uh, ya udah siap. Ya nggak mungkin buka gitu pergi ke oh my god gak mungkin kan bukannya lagi masker gitu langsung oke okay, mah, kamu jangan makan maya itu mi milik yau <laughs> karena Yao kayaknya sempet gak dia makan 51 aku rasa gak sempet deh mending taruh di ini aja ya no uh, mending pack into lunch aja The this is in pink wah kenapa di inventorinya keluarin dong oke okay, di sini oke okay, jadi sekarang kita suruh dia masak by the way yang ini pack oh aduh nggak sempet guys padahal aku mau pack lunch untuk ini oke okay, jadi nggak sempet jadi dia harus ke ini ke hospital oke okay. aduh nggak sempet kita bawa makanannya padahal mau pack into lunch oh, Bawa ke ini loh ya langsung aja guys ini yang beneran oh, no, no, no, no. <laughs> ampun guys dia kenapa <laughs> waduh memalukan sekali guys kok gitu sih Ampun, bukannya harusnya jangan dulu dong maskernya sampai bawa ke ke hospitalnya. Stop rutin dulu dong ya ampun. Bisa gak sih? lah, gak bisa guys, dia langsung guys. Oke, jadi sekarang kita lakukan aja. di sini ada misi-misinya yang harus dilakukan: treat three patient, transfer fashion cash, swap a fashion sample. Jadi ini covernya, jadi kita harus. Um, grip 3 pasien ya Ini kita ajak Ini grip kita grip ini aja This one wetter Oke okay, bentar kita greet dulu Ada gripnya nggak Oh nggak adanya Nggak ada grade nya Jadi gimana friendly intro Jackson uncomfortable sangat nggak enak Dia lagi sakit guys Ini orangnya ada kubisnya dikit. Agak mirip kambing. <laughs> Oke, okay, jadi udah satu. Oke. Okay. Halo, dede. Kamu sakit ya, dek? Oke, okay, nanti aja kita lihat notebooknya. Oke, okay, jadi harus klik tiga ya. Ini... Oh, dia sakit kepala, guys. Nih, kepalanya pusing. Banyak PR, banyak homework katanya. Ah, kamu harus pergi holiday. Oke. Okay. Udah ya, stop ya. Aduh, ini adek kenapa dek tawa-tawa dia guys adek are you oke okay? okay? very... kenapa dek sakit kepala juga banyak pr ya, di sekolah hah kenapa kamu sakit kepala oke okay, guys udah ada tambahan lagi kita tambah lagi, new fashion ada gak? new fashion? oh sini ada, iya dek yang kemarin waduh kenapa semuanya sakit kepala kenapa kamu bajunya gitu dek? masuk angin dong As about dek ini kenapa sakit perut nih, dia pegang-pegang perut Ya dong, pakai bajunya kayak gini gimana gak sakit perut mbak? mbak bajunya, ya ampun mbak lah sakit perut mbak Uh, dua sini, ayo cepat jauh. Waktu enggak, enggak, enggak bisa tunggu-tunggu gini ya. Oke, okay. halo dek, halo kamu, kenapa dek? Hai, sakit kepala ya dek? Ada tambahan enggak sama nih? Mbak, nih ketawa-ketawa aja, Mbak. Ada tambahan enggak sih? Lama banget sih, wah, waktuku habis, guys cuman tunggu dia grade. aduh udahlah kita grit mbak inilah oh sakit kepala dia dek, ada ini sakit kepala kok gak bisa sih grit friendly ask about day, oke okay. oke okay, udah dek, udah dek nanti kasih kasih obatnya ya, panadol ya, hmm, minum ya kamu kenapa mbak? kamu kenapa? nampak ketawa-ketawa kami mbak kamu sakit apa mbak? Bukannya kok masam gitu guys? Nggak seneng dia guys Ayo mbak ngobrol dikit mbak Oh Oh gitu Kenapa kamu pakai baju kayak gitu mbak? Sakit perut dong mbak Ayo Lama banget sih grip fashionnya masih belum bisa Cuman ini Lama banget. Ini kenapa? Kok oh, nggak bisa chat. Aku nggak ada waktu banget ngechat. Udahlah, ya. Ampun, ya. Ampun. Gimana sih? Aku jadi bingung, guys. <tuh> Waktunya <tuh> udah mah habis, guys. Admin. Admin person it's them to bed. Oke, okay, mungkin kali ya. Aduh, ini mbak nih udah pusing-pusing. Nengok, guys. <tuh> Mak. Kalanya sampai ada bintang-bintang gitu ya Iya mbak yuk Kamu udah lama tunggu kan Aduh Yuk yuk yuk yuk Sini sini Kok oh, lewatnya itu sih Ayo ya cepat jauh Waktu nggak ada loh Nanti Oke okay. Kali ya Moga-moga aja Oke okay. udah Udah Bentar bak. mbak Mbak Mbak Oh makan Makan terlalu banyak cupcake guys Akhirnya dia sakit perut gitu guys makannya, jangan makan terlalu banyak oke okay, di sini ada transfer peasant case dan ada juga swap for sample oke okay, kita lakukan dua-duanya dokternya yang mana ini ajalah oh, udah Oh jadi transfer kasih ke dia Apa aku harus Cari lagi baru Kita bawa yang mbak yang pusing-pusing Tadi inilah ada ini tunggunya udah lama sih Kasih adik ini aja Ayo, Dek. Yuk, yuk, cepat jauh. Lama banget, ya, Umi. Yuk, Dek, eh, mukanya udah nggak ada masker lagi, Dek. Ada itu, yuk, udah sembuh, guys. Wah, magic banget nih maskernya. Say bye bye, pimples produk dari Charlie. Sekali pakai, mukanya langsung putih bersih, cantik, tanpa jerawat. Ini pakai satu kali aja mukanya udah sembuh guys Lihat mukanya udah nggak ada jerawat Ya bentar aku post. Kita lihat lebih jelas ya Yaw hadap sini Yaw Mana Yaw Nah guys Wah keren banget maskernya Nah mukanya udah sembuh guys Ya ampun apa karena ketemu sama mbak tadi Itu gara-gara peluk sama artis kemarin guys Makanya mukanya begitu guys Wah, ternyata artis itu pembawa virus jerawat <laughs> Oke, okay, jadi sekarang examine fashion. Uh, check for ears Oke, okay, kita cek telinganya Oke, okay, lihat dulu deh Telinganya banyak nggak Taiknya <laughs> Oke, okay, bagus sekali hmm, Mantap Oke, okay, sudah Sekarang matanya dek ini adek-adek kita cek mata dulu bentar ya bentar habislah waktu kita guys cek mata mana? oke okay, cek mata dulu ya dek ya hmm, ini adek pasti sering main hp kan? hmm ketahuan ketawa lagi hmm bener kan? makanya kepala pusing gak boleh dek sering main hp eh okay. bentar udah itu swab sample swab for sample bentar Swap for sample. Oke, okay, nice ada. Wah, yuk, yuk. Lagi jauh. Bentar ya kerjanya belum beres nih. Kepala dek pusing ya Gara-gara main HP terus, nah, dek, nah, Ah, ah, lihat. Tuh. Ah. Hai. Ah, yuk ini pusing juga kerjanya nggak? Yuk sini, yuk. Udah nggak bisa guys transfer fashion cash oke okay. cepat jauh cepat udah yau, cepat jauh jangan liatin mbak mbak yang yang yang tadi mbaknya memang lumayan cantik tapi janganlah kan kita lagi kerja di ditambah wa from tani nang nape apa tuh bacanya Oke okay, kita kasih ini aja he will need try again with more less To get a good patient sample for analysis. Ya ampun, aku nggak ngerti guys. Nggak ngerti mainnya. Aku masih, ah oh, Mbak ini, Mbak sakit kepala Mbak. Kita masih ada dikit waktu. Masih sempat nggak? Cepat jauh cepat jauh oke okay. yuk ya, mbak yuk ya mbak waktuku udah habis mbak Waktu kenapa gak lewat sini aja harus lewat sana sih ya ampun heee habislah waktu kita guys oke okay, mbak mbak kamu kok kayak gitu, mbak kamu sakit apa? serius banget serius banget guys kenapa dia begitu guys? ampun bentar apa kita harus lakukan set for sem oh check check ini the passion temperature ayo jauh cepat yao dia, dia lagi ngapain pinter ya. Ah. hmm Oke, okay, nggak apa-apa. Ini deh telinganya. Perpresan kesk dari dari transportasi kes Swipe for sample lah. Oke, oke oke okay. the test results seem valid but the specific data over his symptoms ini kok kan dari tadi sama hampir sama aja ya dia ini ya oke okay. Oleh must take this to make analyzer to help his diagnosis analysis the sample passion. Oh, waduh waktu dah abis lah mana sempat guys ampun guys uh, untuk Yao di rumah sakit ini dia men menghasilkan um, 148 karena masih ya banyak tasknya nggak nggak ini ya nggak selesai gitu oke okay, semoga next kita bakal lebih bagus lagi oke okay. oke okay guys jadi thank you so much for watching dan jangan lupa like dan subscribe nya semoga uh, video ini menghibur teman-teman dan mohon maaf karena aku jarang banget main the simple jadi banyak banget yang aku nggak tahu jadi aku masih mempelajari ya guys ya Mohon maaf ya guys ya Terima kasih udah menontonnya And see you on next video Bye-bye